Wabarakatuh, ketemu lagi bareng sama Anda, di sini, di Warkobek. Jadi, uh, untuk video kali ini, guys, gue mau review untuk aneka makanan apa aja yang ada di Warkobek. Mungkin kalian semua lagi penasaran apa aja, tapi sebelumnya, untuk video kali ini disupport by Info Jakarta Barat. Nanti bisa di-follow atau dibawain ya. Info Jakarta Barat, dan juga Warkobek ID polo yang lebih follow. yuk kita masuk aja langsung yuk nah guys uh, gue sekarang udah ada di depan uh, untuk menu makan yang pertama yang gue cicipin nah itu dia ayo kita langsung samperin uh, yang buat ya buat, apa namanya ya okong kumis -kong buah halo bang halo apa kabar bang eh, baik bang. Uh, bang ini kong buah iya kong buah sama pesen bang satu boleh. boleh ya jadi uh, ini kayaknya unik banget bang iya Apa itu, bang uh, coklat coklat itu bang bisa buat coklat air mancur yang buat lapisan buahnya nanti iya. jadi tinggal ditempelin di toppingannya aja sih oh, jadi seperti ini oke kayaknya uh, langsung aja jam uh, aja kali ya biar kelihatan tuh itu guys untuk menu yang game option, nah ini dia, guys. Bentuknya seperti head cream, ya, Bang. iya ya, nah, head cream ada nih, seharusnya, guys. Tuh. Nah, yes. gue sabaren, guys, ini belum udah ngasah sabarin guys ini sebilangan cicip, ini untuk menu yang spesial, abang mau ngasih yang mana nih? Oke, okay, kita ada anggur nih spesialnya nih. Anggur spesial. Iya. Uh. Nanti biar itu. saya anterin langsung ke mejanya ya. Oke okay, siap bang. Jadi guys, Gua, uh, mau segera. Karena gue mau mencicipi secara kenang-kenangan laporan guys. Oke, okay? so check it out. Terane, halo guys. Jadi untuk menu yang besar, sojat caci dia guys, tahu ini uh, bentuknya ini uh, kayak ini ya, apa bentuk? cilok guys, cilok guys, cilok. yang pernah makan cilok ini dia guys. dan gue mau nyicipin uh, menu yang gue pesen ini dari ini buah. Hmm. Hmm. Enak, enak. dan ini recommended banget jadi ini recommended banget. recommended banget ini buat kalian yang ingin nyicipin atau ingin uh, merasakan aneka, aneka makanan di warkobet silahkan datang aja langsung nanti untuk alamannya ada di bawah ya kan? Alamatnya ada di bawah dan kalian juga bisa follow instagramnya kong kumis buah dan juga follow warkopet.id ya. yang bentuknya ini kira bulat ya. Ada anggurnya guys. Dan ini seperti makanan gue waktu SD. Tahu nggak? Doesku. <tuh tuh> <tuh> Enak banget guys kopanya. Tahu <tuh> <tuh> okay. uh, gak? Ikutin terus uh, keseluruhan kita. Dan pokoknya jangan di situ penuh videonya. So, don't go do lagi sama Nurvai dan gue masih di warko ya kan tadi gue udah nyobain menu ngomong uh, kumis buah yang ada di samping gue ini nih oh. ya gue mau nyobain untuk menu yang kedua ya itu apa kerenceng deng-deng nah itu dia warung keren jadi, gue mau nyobain nih eh, uh, menu yang ada di Warung Keren. Yuk. Ayo, ayo! Ya, ya, ya. Halo, guys. Nah, sekarang, Hi. iya, lupa. sekarang gue udah di uh, Warung Keren. Jadi, kemarin gue udah nyobain ketan durian, <tuh>, rasanya uh, Bang. Oh. Oh. Dan gue mau nyobain uli bakar yang belum pernah gue coba ini ya dan ini pas banget untuk ngopi di malam ini. Uli bakar pak? Oke, mau uli bakar apa? Kita ada abon, kacang, serundeng pedas sama serundeng manis. Nah, mungkin suka pedas juga. Serundeng pedas saja. Uli bakar serundeng pedas. Jadi gue ya. lagi ya. nyobain nah, uli bakar serundeng pedas. Yuk, yuk, yuk, yuk kita lihat bikinnya. Uli bakar yang udah gue pesen udah jadi guys dan gue mau nyicipin di malam ini yang penuh dengan apa ya penuh dengan keseruan juga dengan penuh kasih saya jadi gue langsung aja kali ini gue cobain ya Uli bakar seundeng pedas guys namanya Tanya Jadi buat kalian, dan ini recommended banget ya kan. Aja ke Bear, juga untuk kalian yang akan uh, ada di link deskripsi ya kan. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Warung Dot DM atau kepo kepoin untuk oke? Okay? Ajari ya, Apa, kan, Apa? Di malam ini wow. hmm. Satu pagi, Satu pagi. Hmm. ada Dari ya. paling suka ajanya, juga reaktif murah banget guys di uh, Band. jadi kalian, kalian langsung aja mampet sini. Right. ini oh, nah, jarang main ya, sih, jarang banget guys, nas goreng minum-minum, kopi -minum. <tuh> <Coffee>, ya. <tuh> ya dari yang ada di ya kan kalian harus di sini dan follow instagramnya ya kan, pokoknya, ya kan? So, yes. terima kasih